Hai Womers! Kamu tentunya pengen dong punya CV yang bagus dan menarik supaya rekruter tertarik? Yuk, simak tips berikut ini ya! Nah, yang pertama, buat CV kamu yang menarik, singkat, padat, dan jelas ringkasannya. Kedua, input identitas kamu selengkap mungkin dan deskripsikan diri kamu secara singkat dan menarik. Yang ketiga, Cantumkan informasi pengalaman kerja kamu secara detail dan relevan terhadap posisi yang kamu lamar. Yang keempat, cantumkan informasi pribadi kamu secara benar. Yang kelima, cek tata bahasa kamu, apakah CV yang kamu buat sudah baik dan benar. Dan yang terakhir, cantumkan soft skill, technical skill, sampai hard skill kamu secara detail ya. Sekian WOM Tips kali ini, semoga membantu ya. See you di WOM Tips selanjutnya!